Uh, bagaimana kita bisa meraih ikhlas? Karena rasanya sifat ikhlas itu sesuatu yang sangat sulit untuk kita capai. Bagaimana supaya kita bisa ikhlas lahir batin? Ya eh, eh, bagus bagus bagus. Ada cara-cara yang dianjurkan oleh ulama. Tapi Abi ingin jelaskan dulu apa sih artinya ikhlas? itu nah, Ikhlas itu terambil dari kata khalis. Khalis itu bisa kita terjemahkan bersih. Bersih Bersihnya sesuatu yang didahului oleh sesuatu yang kotor atau tidak sesuai dengan substansinya. Hmm. Abi beri contoh, gelas, air, murni. Ini kalau tidak tercampur dengan yang lain dalam bahasa Arab, bahasa agama dinamai Sofi, suci. Tetapi kalau dia sudah bercampur dengan yang lain, dia sudah tidak suci. Hah. Maka untuk menjadikannya suci Apa yang tercampur itu tadi saya harus keluarkan Ketika dia keluar, ini sudah bersih Tetapi dia didahului oleh ada kotoran di dalamnya ya. Maka mengeluarkan kotoran itu Untuk membersihkan ini, itulah yang dinamai ikhlas hmm. Upaya untuk membersihkan. membersihkan Semua kita ini eh, ada hal-hal di dalam hati kita yang tidak sesuai dengan eh, apa yang dikehendaki Tuhan. Kita harus bersihkan. Tapi ambil contoh. Sholat bisa jadi. Saya sholat untuk biar orang tahu saya sholat. Ah, mau sholat, mau ikhlas. Keluarkan itu semuanya. Tidak peduli orang ada atau tidak. Dan dan itu yang dinamai Riak Mau dilihat orang. Itu yang dinamai sum'ah. Mau didengar orang. Nah kita mengikhlaskan mengeluarkan apa yang ini. Memang sulit kata Nana. Karena ikhlas itu eh, lawannya bisa terjadi sebelum sesaat atau sesudah amal. Kita ambil contoh, saya sudah ikhlas mau salat. Allahu akbar. Tiba-tiba saya niat sebentar saya mau baca Fatihah dengan Qul Allahu ahad. Mau cepat-cepat nih. Tiba-tiba sedang salat dengar ada orang ngebel. Hey, ada orang nih nanti saya didengar nih Baca suratul bakar Ikhlas atau tidak? <tik> ikhlas. A, itu sudah sedang mengamalkan nah, Bisa jadi juga Sesudah selesai salat Sesudah selesai menderma, sudah -sudah ini Ada orang mau, kamu hebat memang Dermawan kamu, timbul di dalam hati Percampuran antara ini Jadi ikhlas sangat sulit Karena itu ada ungkapan Semua manusia ini Binasa, kecuali yang beramal. Semua yang beramal binasa, kecuali yang tulus, kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun masih terancam binasa karena dia tidak tahu apakah keikhlasannya dinilai Tuhan sudah ikhlas atau belum, karena lawan dari ikhlas riak itu berjalan pada jiwa manusia. ...seperti berjalannya semut hitam di batu yang halus di tengah gelapnya malam. Hmm. Tidak terasa dan tidak terlihat. Hmm. Karena menjadi sangat sulit. Menjadi sangat sulit. Hmm. Jadi ikhlas pun kita mohonkan bantuan Allah agar supaya keikhlasan kita diterima olehnya. Puasa itu ikhlas. Hmm. Karena memang kita tidak bisa bedakan antara ini orang puasa atau tidak. Ya, ya kalau yang lain kita bisa ukur ini tidak pernah sholat kok hari ini sholat kalau puasa tidak ya. itu sebabnya puasa ada rahasia antara hamba dengan Tuhan ikhlas adalah rahasia antara hamba dengan Tuhan hmm. saya bisa pura-pura puasa padahal tidak ya. rahasia ya kan itu ikhlas Abiku, ada tapi terkadang ada yang menerjemahkan ikhlas itu merelakan jadi rela itu tepat tidak sih penerjemahan itu? Jadi saya ikhlas deh, saya relakan tidak apa-apa. Itu, itu, itu, itu bukan dalam ikhlas. pengertian agama itu. Hmm. Bukan dalam pengertian agama. Saya rela deh hanya terima sekian. Saya rela deh kamu hanya puji saya. Hmm. Tidak ini, itu rela. Itu, ya. itu bukan ikhlas? Bukan ya? ikhlas. Beda ya? Ikhlas Beda. itu tadi me, me, menyucikan. Menyucikan. apa, yang, ada, apa yang Yang, yang tercampur sesuatu yang dilarang oleh Tuhan dalam hati kita, itu kita harus singkirkan nah tapi ada juga orang yang salah paham dia bilang kalau sholat minta minta surga itu tidak ikhlas eh bukan itu karena kita sholat memang ada perintah Tuhan cari surga jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan kita sekarang eh, eh, beri kado orang tulis nama ikhlas atau tidak ikhlas sih eh? ah, ikhlas kan ikhlas ah, ah. tapi tapi kita kok, kenapa tulis nama iya memang Tuhan tidak melarang saya menulis nama Karena dengan menulis nama Akan terjalin hubungan yang intim Hubungan yang akrab Dengan orang lain Yang bisa jadi kalau saya tidak tulis Dia anggap saya tidak hmm. jadi, jadi bukan berarti kita malah tidak ini. Uh, uh, Ya ini kan paham. Karena itu ada dalam Al-Quran Yang menyatakan Kalau kamu menyembunyikan sedekahmu Atau kamu terang-terangan menyampaikannya Maka itu dua-duanya baik Hmm. karena kadang, kadang ada yang menyumbang karena sedikit malu Bi. Jadi ah, ditulisnya hamba tidak. Allah nggak ah, apa-apa itu itu ikhlas itu atau dapat, ya, itu. Eh, tunggu dulu itu itu mendekati kepastian ikhlas karena dia tidak tulis namanya ah. ya toh walaupun boleh jadi dia punya maksud lain ah. oh, supaya saya kelihatan datang masukkan di kotak suara ya kan kota kota, amal, kota amal. Okay. Jadi ikhlas seperti itu karena itu ada anjuran kalau mau melakukan sesuatu Sebaiknya dirahasiakan, karena dengan merahasiakannya orang tidak lihat dan orang tidak memuji Anda. Hmm. Tapi kalau niatnya supaya menganjurkan, kita ada anjuran nah, menganjurkan, juga. berbuat kebaikan. Betul, itu niatnya, ini niat yang direstui Allah. Hmm. Betul. Itu sebabnya tadi, itu ayat yang kami baca. Kalau kamu menyembunyikan sedekahmu atau terang-terangan memberikannya, itu dua-duanya baik, dua selama kamu ikhlas bermaksud baik. Itu ikhlas. Hmm. Jadi semuanya bermula dari niat? Semuanya bermula dari dalam. Ya. Oke, okay. mudah-mudahan bisa, bisa memberikan pemahaman untuk teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi.